satu kata yang menggambarkan koruptor apa satu kata koruptor satu kata uh, serakah serakah bagus kan dengar kata koruptor satu kata kejahatan satu kata tentang koruptor mencopet mencopet kalau koruptor satu kata manusia. manusia. Oke. Okay. Satu kata yang menggambarkan koruptor. Anjing rakyat. Anjing rakyat. Dua kata itu. Satu kata di kepala apa terlintas kalau bilang koruptor? Pencuri. Pencuri. Tentang, Tentang koruptor. Satu kata cuma. Bejat. Bejat. Dengar kata koruptor. Satu kata di kepala apa? Tentang koruptor. Basmi, oke. Satu kata tentang koruptor. Tidak benar. Tidak benar. Satu kata tentang koruptor. Kaya. Kaya. Satu kata tentang koruptor merampas. Satu kata yang menggambarkan koruptor. Ya? Satu kata apa kalau koruptor satu kata tentang? Ditahan Ditahan. Ditahan. Satu kata kalau bilang koruptor apa? Dia pejabat perampok. Perampok pencuri No no No no pencuri Satu kata tentang koruptor. Yang dosa. Hah? Dosa. Dosa ha? adalah tindakan Satu kata menggambarkan koruptor. Pencuri. Pencuri. Satu kata tentang koruptor. Koruptor. Pencuri. Satu kata yang menggambarkan koruptor tikus berdasi tikus berdasi oke okay. satu kata egois satu kata yang menggambarkan koruptor satu kata rampok rampok gratifikasi gratifikasi oke okay.